Cinta karena cinta Ini jadi ada jalan Dari tutup Singkongnya kayak gede-gede tadi, batangnya gede-gede lupa ya enggak minta ini ya. steknya. Tadi kan dibuang di situ. Ayo lupa nggak buang. kelihatan itunya, si dashboardnya jadi, ayo hapus ya kalau ini kan nggak kelihatan airwin <sukur> gaji pertama berapa datang di situ <sukur> ijazah yang gitu begini nah, so, dapat kayak uangnya dan iklan kalau kita pas YouTube kita ini kan kalau udah 1000 pengikut follower lah kayak YouTube Facebook gitu kan. kalau Facebook kan gampang cari follower kalau YouTube ayah masih 75 orang deh masih 1900 lagi bisa ini nanti uang, uangnya juta dari iklan uangnya subscriber. dari kalau kita iklan ini, di grup. ini ah, itu kan di kantor pak Yusuf juga dikirain. nanti kalau ada duit mau beli geleng-geleng ah, minta duit kaya geleng-geleng apapun A -A jelek. A -A jelek. Geling -geling. benda cantik nanggu Oh, ini arah Tenjo lagi pada proyek banyak di situ perumahan-perumahan kan tertanah -ter -ter itu yang lurus tadi Tenjo oh, tenjo. tenjo itu kan Tenjo, tenjo Tangerang habis oh. terbatasan Ding ding, Ayah pernah sholat di sini dek. Al ayah pasti terda di sini pas sama yang bap satu bapaknya mamat motor nih panasin lu uh, lantempat aja Pak yo <laughs> <Terus? laughs> enggak aku belum hmm. tut <laughs> Sih Rasa, tapak rasa, rumahnya dekat disitu cibung pulang itu iya mau nyobain situ, kelamaan nggak, lapar nggak dedek? Hmm. Tuh, saya cobain nampak rasa ya di kiri kan? Uh -oh, uh -oh. Dia juga lagi di, nah, di kebon. Si, si kudok, dek, dek, dek, dek. Nah, anda juga tadi TikTok kan anda sudah banyak itu kan berarti seberapa banyak Bang Apa kamu di situ? Hey. I need it Di sini ya. Eh? <tok>